Kita awal dengan membuat peraturan. Lebak anak-anak kalau ruangannya bersih, kalian belajarnya nyaman tidak? Nah, oleh karena itu, setiap kalian berangkat. So, Sampai yang enak-enak sekolah ilmu senyati Yang nyatu jebak Suasananya Kelasnya bersih seperti ini dengan tadian kotor enak mana Enak bersih Enak bersih tapi jadi satu ya, Kenapa Enak bersih tapi Kota ini jadi satu Tak belum masuk seperti kandang jarang Pak Guru belajar Sampai Sampai Salahnya kan kamu Bisa awali, bisa berlatih Nah oleh karena itu ya, Untuk Menjaga keamanan Dan ketertiban Di ruang kelas 3 ini Anak-anak Akan Pak Guru aja membuat kesepakatan kelas, ya sudah tahu apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ini adalah sesuatu kesepakatan yang harus anak-anak taati. Jadi semua Kesepakatan kelas adalah sebuah aturan yang anak-anak buat sendiri Nanti anak-anak juga harus mentaati sendiri Jika dilanggar, maka akan ada konsekuensinya Tindakan yang harus diberikan ketika kalian melanggar kesepakatan kelas Nah kira-kira apa kesempat kata yang kita buat nanti pertama apa bisa apa kesempat kata kelas yang kita buat ya pertama adalah membersihkan ini adalah kewajiban anak-anak yang pertama adalah bersih dan kelas. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Ini kesepakatan yang pertama, nggih. Menjaga kebersihan kelas. Contoh. Cara menjaganya bagaimana, Pak Guru? Menyapu sebelum pelajaran dimulai. Yang menyatu setelah pelajaran selesai, nanti Pak Guru akan buatkan jadwal. Jadwalnya saya taruh di situ ya, harus senang siapa, selasa siapa, nanti anak-anak harus mentah apinya. Suka, harus kita sepakati adalah menjaga, menjaga kebersihan Nomor 2 Apa kira-kira Come uh -huh. kita mulai jika nanti jam 8 lebih ada anak-anak yang telat berarti anak-anak sepakat tidak kalau dia diberi sanksi dia tiga, ya ketika ia opon telat nah, ya sanksi kira-kira kalau diberi sanksi atau bagaimana? hukuman atau sanksi? hah? hukuman? Yes, kira-kira hukum -kira. -kira. apa ya? Ah, misalnya kompetisi Pak dulu. Sanksinya apa kira-kira? Atau tadi kalau membersihkan wc jika tidak membersihkan rumah melaas tidak menata meja nanti sanksinya kesepakatannya membersihkan wc kalau telat sanksinya apa apa namanya ntar ayo berapa jam pak? 2 jam. ya akhir-akhir. membersihkan kamar sekolah. oh iya, membersihkan taman sekolah. ya. membersihkan taman sekolah. jadi kalau ada yang telat ya nanti membersihkan taman. Dari apa? Dari sampah Kalau ada sampah, sampahnya dikungur Kalau ada suket, suketnya dicabut Ya, ini kesepakatan, ya. ya Siap ya? Ya nah, kalau ada yang telat, Jam 8 baru masuk Padahal masuknya jam 7 berarti nanti kalian akan mendapatkan sanksi segalawarnan bajunya dimasukkan pakai kaos kaki pakai sepatu huang Tidak boleh pakai sepatu merah putih kuning, kuning hijau tidak boleh harus memakai sepatu hijau nah, Dari kesempatan yang keempat, anak-anak harus berbicara sopan. Contoh, sesama teman saling ngonati-ngonati. Contoh, Nizam kalau cari bau gilun. Terus, ngomimi sikil papat atau wabaya. Bicara tidak sopan kepada teman Contoh Bicara dengan pak buruk-buru Tidak menggunakan bahasa yang baik Orang berdosa Jawa Tidak menggunakan bahasa Indonesia Pak, aku anak balik Baku mati Tidak boleh harus, pak Pulau dan bingung izin tamen. Pak Soe, Ahmad Isyba, sedo ya dan Pak Guru, saya mau minta izin untuk pamit pulang karena nenek saya meninggal dunia. Itu berkata So, saule, kalau Pak Guru, Pak Guru ngomong ngoko moko atau ngomong sing api. Nah, ini kalau ada yang melanggar kesepakatan ini, nanti anak-anak tidak kira apa. Saya Ayo. Saksinya, nanti anak-anak ke kantor, mengisi buku. dengan teman saling mengecek saling menggina nanti sanksinya mana, mana tidak turun sekolah selama lima tahun ya siap sanksinya yes. membuat surat kesepakatan surat perjanjian ya. jika melakukan lagi maka tidak turun sekolah